Oke okay, dan buat teman-teman semua yang sudah request di instagram Saya ucapkan terima kasih banyak Dan juga yang sudah request di kolom komentar Ya saya ucapkan terima kasih banyak Berkat requestan daripada teman-teman semua Saya masih bisa untuk buat video ya Pokoknya yang banyak lah requestnya teman-teman sekalian Sehingga saya juga ada ide untuk konten selanjutnya Dan semua yang istilahnya yang saya buat ini Hampir ya semuanya itu requestan daripada teman-teman sekalian Di instagram maupun di kolom komentar jadi, di sini ada sebuah requestan, guys, daripada cek Ruth. Oke, okay. dan di sini ada vlog Day in the Life of Malaysian Teacher. Oke, okay. saya penasaran sekali bagaimana istilahnya keseharian daripada guru ataupun Cikgu yang ada di Malaysia. So, jom kita tengok videonya. Let's go! Oke. Okay. oke okay. ini dari dari bangun sampai pergi ke sekolah ya berarti Wih, gelap gitu masihannya dia pergi berarti jauh ya kayaknya sekolahnya ini jam berapa harusnya dikasih waktu ya guys biar kita tahu gitu dia masih gelap udah pergi dah, Masya Allah Oh, betul Lumayan jauh berarti Sampai kat sana Ha, ah, dah terang dah Oh Dah ada murid yang datang Jam Jam berapa tu? Okey di temp Alright Eh hey. Di Malaysia masuk sekolah tu jam berapa guys? Kalau kat sini tu jam 7 Masuk kat sini Ok, ni masih gelak lagi lah tadi kan? Ok, oh ada Doraemon juga Ok, saya baru balik daripada duty tadi Kalau uh -huh. jangan nampak tadi, saya duty dekat pintu besar Untuk uh, menyambut murid-murid yang datang uh -huh. Dan sekarang saya akan cepat-cepat makan Sebab kejap nanti uh, pukul 8 saya akan masuk ke dalam kelas tahun okay. 4 Ok nasi lemak eh oh mantap mantap jiwa guys oh begini suasana sekolahnya ya keren wow wow wow ini pertama kali saya lihat guys ada papan tulis pakai kayak ginian oh my god wih canggih banget ini eh keren sih ada ada istilahnya papan tulis di belakang ini ya cuman ada layar yang seperti ini guys touchscreen lagi guys wow kelas matematika tahun 4. oke okay. keren sih oh my god jadi nggak perlu kapur lagi gitu kan mengotori gitu dan ini sudah kayak gini sekolahnya oh my god wow saya baru tahu, guys. Oke, okay. mantap ini. Aha, oke, okay. eh, dan seragamnya juga beda-beda, guys. Kecap-kecap, nah. Saya nak tengok nih Ini memang beda-beda atau bagaimana ya guys Saya juga kurang paham ini Ini menandakan apa ya Yang warna kuning, warna ungu Terus warna biru pakai jas ini juga apa Yang membedakan apa gitu Apa tingkatan uh, di sekolahnya K Kayak ke apa namanya Ketua kelas atau wakil ketua kelas Atau gimana saya kurang tahu Coba teman-teman uh, jelaskan ya di kolom komentar Sehingga saya juga tahu guys jadi saya kena pastikan perompok ini ada uh, charge penuh dan saya kena buat setting balik uh, untuk semua perompok ini untuk masuk wow. dalam profile view box saya oh ini untuk untuk untuk siswanya guys wah komputer kan Waduh Ini ow, ah, Ini sangat canggih sekali guys Jadi kita itu bisa mendidik Anak kita istilahnya dengan gadget Seperti ini dengan cepat Dan kalau saya lihat Anak saya juga seperti ini guys Saya memang ada aplikasi seperti ini Ada aplikasi dari Indonesia itu yang Kayak pelajaran-pelajaran matematika Dan lain sebagainya So keren banget sih Uh, kapan Indonesia ada kayak gini ya semoga segera ya ada di sekolah-sekolah jadi anak-anak semakin wo smart gitu kan aktiviti interaktif menggunakan Oh top piece. Wow Oh menyenangkan sekali oke jam 1.30 Oh ada waktunya ya, saya kurang tahu tadi. Oke, okay, ini jam istirahat ya. Oh sudah habis. Ke okay. Okay, jadi saya akan, saya dan saya akan balik ke rumah. Bye. Wow oh, besar sekolah dia guys. Allah. Thank you for watching. Oke okay, guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi istilahnya daripada cek guru, ya cek guru, ya. Aitafam juga nama dia cek guru, ya, kan. Dan coba kita tengok di sini komentar-komentar daripada netizen. Cek gu terbaik. Oke, okay, semoga terus bersemangat sebagai pendidik bakal pemimpin masa depan. Oke, okay. cantik juga sekolah kita ya. Oke, okay. I really like the smart board. How much is this? <laughs> Saya juga sangat-sangat suka itu guys. Smartboard-nya itu. Dan selesai belajar jumlah murid macam ni. Tahniah cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Suka sangat saya dengan uh, smartboard tu. Macam mana nak dapatkan tu ya. Oh. Ok semua dah tanya semua kan Berapa eh smartboard tu cikgu wrote Ok menarik Peralatan kelas cikgu seperti smartboard and uh, Chromebox disediakan oleh kerajaan Atau macam mana Dan di sini jawab Hey smartboard daripada syarikat Fusonic uh, Chromeboard uh, di bawah YTL. Ok dan kalau kita lihat guys Itu baru pertama aku Ya ada smartboard macam tu Dan anak-anak dan budak-budak juga seronok lah Pasti belajar macam tu Sebab tak payah pakai kapur lagi Kalau kita pakai kapur Tangan tu kotor lah putih-putih Kalau dengan smartboard ah, Macam ni je Allahu keluar Canggihnya ya kan Sekolah yang ada di Malaysia ini Hmm, apakah semuanya sekolah di Malaysia seperti itu dan saya juga tidak tahu gitu kan. So, buat teman-teman semua silahkan komen di bawah di sekolah kalian sudah ada smartboard atau atau semacamnya lah macam itu. Ah, komen di bawah dan setahu saya kalau di Indonesia masih belum ada. Tapi kalau untuk proyektor dan lain sebagainya itu sudah banyak gitu kan. Tapi istilahnya ya saya juga kaget kenapa ada produk ini gitu kan. Smartboard yang memudahkan ya untuk budak-budak, untuk belajar dan lain sebagainya. Tapi gurunya harus smart juga, guys. Kalau tak smart, dia tak boleh operasikan ya kan? Sebab uh, smartboard tu mungkin macam uh, komputer lah, dan dia ada bahan-bahan tertentu, pelajaran juga masuk ke dalam smartboard itu semua. So itu memang memudahkan kita semua dalam istilahnya belajar mengajarkan dan juga murid-murid seronok lah pasti kan. Dan semoga di sini juga ada segera ada segera dilirik oleh pemerintah. Cintai kan daripada syarikat-syarikat juga dilirik untuk istilahnya mengembangkan ya cara belajar dan mengajarnya yang ada di sekolah-sekolah So terima kasih sudah tengok video ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Tanpa istilahnya requestan dari para teman-teman sekalian saya juga tidak tahu apa yang terjadi dan apa istilahnya yang Ya, hal-hal baru yang ada di Malaysia seperti itu. So, terima kasih banyak sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya bermain undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.